Pada tanggal 19 hingga 21 November kemarin, Indonesia sekali lagi memiliki sejarah yang bisa dikenang. Untuk pertama kalinya, negara kita ini menjadi tuan rumah untuk kejuaraan dunia superbike yang biasa dikenal di World Superbike atau 2022. WSBK. Balapan yang digelar di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat ini memang memberikan bekas kenangan yang beragam. Mulai dari yang lucu hingga yang bikin kita ngenes. Nah... Hari ini, daftar populer udah ngumpulin ini berbagai hal yang menjadi topik pembicaraan tentang WSBK Mandalika dalam video berikut ini. Hal yang menjadi sorotan di WSBK Mandalika. Wow. Bicara hal yang menjadi sorotan di WSBK Mandalika kemarin, baiknya kita mulai dulu dari peresmian sirkuit Mandalika yang dilakukan oh. oleh Presiden Jokowi. We saw that just dan in the last video. Presiden ya. Jokowi was cruising yeah. down Bermajuk the track, track with you know, friends and I guess part Berat of his other team. Game viralnya, ada lho yang ngedit video peresmian ini menggunakan really soundtrack cool. dari Kamen Rider Black. <laughs> Untuk kamu generasi 90-an, soundtrack ini nggak ngening banget ya. Oh, sick. Kalau yang tadi nggak nah, berita viral Ooh, yang satu wow. ini justru ngegemesin. Dilaporkan kru WSBK Mandalika membongkar kargo milik peserta balapan. Salah hmm, satu kargo yang all the, viral itu adalah kargo guess, kustoms kustoms yeah, them, Ayah, yang Indonesia langsung ngegas nih mencari pihak panitia WSBK Mandalika. Padahal, setelah dicek dan recek, ternyata... Hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur balapan dan rumor tentang marahnya pihak Ducati ditampik hmm, langsung oleh pihak Ducati sendiri. Hmm, ini nih perlunya kita cek Yamaha, dan recek berita Wanda. dulu sebelum bereaksi. Tapi kok bisa sih hmm. ada media online yang beritakan hal yang cuma sebatas rumor? So Selain dari orang lokal, 10 balapan di Sergei so Mandalika dilangsungkan, too. ada juga Ooh. nih tingkah para pembalap Uff. yang mencuri perhatian. Contohnya saja, tingkah dari Toprak Taglio yang merupakan pembalap Yamaha yang mengupload kegiatannya ngarit dengan emak-emak di sekitar Mandalika. <laughs> Hal yang unik juga datang dari partner Toprak di Yamaha yaitu Andrea Locatelli yang disinyalir tidak tahan dengan cuaca panas di Lombok dan memilih berendam di ember plastik. <laughs> Wah. Ya? The, the garbage bin? Nah, man. <laughs> mandi aja ya. Masuk di hari balapan ada juga nih berita yang cukup memalukan yaitu keberadaan copet di sirkuit Mandalika. Hal ini tentu aja disayangkan oleh semua pihak Karena bukan cuma satu, tapi ada belasan copet yang ditangkap pada acara internasional tersebut Dari pengakuan mereka, balapan ini emang menjadi lahan basah karena penuhnya sirkuit tersebut Dalam aksinya, para copet ini mengincar telepon genggam, tas, dompet, hingga topi-topi mahal yang digunakan oleh pengunjung Tapi aids, jangan salah dulu Copet yang dibicarakan di sini bukan orang lokal alias warga setempat lo ya. Jangan sampai ada yang for tourists that will be coming, right? So, the police is turning the heat on on the yang emang mengincar event-event internasional. Masih dari dalam sirkuit, sekarang kita pindah ke tengah-tengah Balapan untuk melihat kejadian yang dianggap sebagai kejadian mistis. Dalam video yang beredar, apa salah pengunjung itu? Ditinggalkan oleh orang yang melaju sendiri, seperti sedang dikendarai orang lain. Bagi sebagian orang, kejadian ini langsung like dikaitkan dengan rider. kejadian mistis. Padahal, ini biasa-biasa aja kok. Peristiwa go? I think it's gonna go to Malaysia. <laughs> juga tekanan gas motor. Jadi, besok-besok kalau ada kayak gini lagi, oh, jangan nuduh setan lagi ya. Nah, ini bukan ada yang menemukan motor itu. Ada juga kejadian di luar sifit, yaitu kegiatan Nobar. Nah, oh, Nobar yang kita langsungkan ini bukan lewat TV atau layar tancep, melainkan Nobar langsung dari bukit di sekitarnya Mandalika. Hal hemat dan unik yang memperlihatkan That's a kreatif kreatif part hidup hidup banyak hal, kan dan orang watch. Yang you know, tickets, right? nah, hal ini bisa berdampak pada penyelenggaraan balapan. Pemerintah dan aparat melarang aksi nonton di Bukit lagi. Bahkan, untuk menggaransi kejadian serupa tidak terjadi Police lagi. Pihak aparat setempat sure melakukan penjagaan ketat. Ya, bicarain tentang nobar alternatif ini. Hal tersebut emang wajar dilakukan oleh orang-orang golongan menengah ke bawah, karena harga tiket WSBK Mandalika itu cukup gila, yaitu berkisar 20 juta rupiah. Bagi mereka yang kurang mampu, uang 20 juta tentu hal yang sangat berharga. Yoh! Entah blunder atau disengaja, penempatan balapan WSBK Mandalika pada bulan November memang hal yang cukup riskan. Karena pada bulan ini, musim hujan lagi deras-derasnya. Nah makanya, pada gelaran tersebut hujan juga mencuri banyak perhatian nih. Dari dalam sirkuit, ada di beberapa tinggal yang yang gelaran bisa malu parah. <laughs> beredar, soal oh. pembalap bahkan sempat mandi hujan, layaknya bocil yang kesenengan. Dan ada juga kru tim yang malah memanfaatkan momen ini untuk main bebek plastik lah. Lalu untuk hal yang paling miris, datang dari video kru tim balapan yang sedang so, nyerok them, air uh, dari They have to clean Hal ini mungkin aja jadi pengalaman masih bule kedapatan banjir di sirkuit balapan ya. <laughs> mereka kapok balapan di sini nggak ya? Selain Selamat tinggal Indonesia, aku kuji pada juga di tinggal aku tahu, yang terekam kamera. Di salah satu sisi sirkuit Mandalika, <laughs> ada nih dua bocah yang terekam sedang mandi di genangan air hujan. Dua bocah yang nikmatin keseruannya ini tentu berharap kalau aksi mereka nggak kegep sama emak, karena kalau kegap bisa disabet pakai sapu. <laughs> Lalu ada Kids lagi aksi kuat seorang you know, yang terekam kamera si abang lagi, oh. ya membicarakan tentang fenomena hujan dan banjir yang ada di sirkuit Mandalika. Si, so foreigners, dan juga selokan yang gak pas. Selain <laughs> itu, banjir yang terjadi di underpass Mandalika yang tersambung ke sirkuit juga mengindikasikan kalau desain drainase dari Mandalika juga gak beres. But I guess Padahal secara, secara anggaran, engineers are work sirkuit Mandalika in that ini sure, you know, flood, triliun, hmm. train, sure Setelah balapan di sirkuit Mandalika berlangsung, hal unik dan aneh belum berakhir ternyata. Sehari setelah balapan sirkuit Mandalika berakhir, seorang pawang hujan bernama Amak Daud melaporkan netizen pada polisi pasalnya. Ahmad ini merasa nama baiknya dicemarkan karena dianggap sebagai pawang hujan saat balapan WSBK Mandalika dilaksanakan. Padahal dari pengakuannya, warga desa Bangket Parak kecamatan Pujut Lombok Tengah NTB tersebut bukanlah pawang hujan yang ditugaskan saat balapan berlangsung. Wah, netizen salah serang orang lagi nih pemirsa. Wah, wah, wah, that's pretty cool. Oke, membahas semua kejadian yang menjadi sorotan di dan WSBK sirkuit. Mandalika tadi setidaknya membuka pemikiran pemerintah dan juga pihak terkait kalau sirkuit megah tersebut masih harus banyak berbenah nih. Semoga saat sirkuit Mandalika menjadi tempat balapan MotoGP yang direncanakan pada Maret 2022 mendatang, Sirkuit ini udah siap 100% dan hal-hal buruknya tadi bisa dikendalikan. Lalu bagaimana dengan kamu? Dari berita yang sudah kita kumpulkan, kira-kira materi berita paling dari semua yang udah kita bahas? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar dan Sampai jumpa di video berikutnya ya. Guys, smash that like button for Mandalika as well as MotoGP. Really really cool. The track is coming together. It's all done. I think just little small little things to do because the race will be in February 2022 so we're just around the corner and inshallah really really excited that's why I'm checking all these uh MotoGP and Mandalika videos just to see you know what's happening what changes are coming because I'm really excited and I want to see the races and also some of these cool uh, other stuff like you know uh Mr. President uh, going and uh, riding around there and then some of the people having fun in the rain so really really cool I enjoyed it and I hope you guys did too if you did then please don't forget to smash that like button and subscribe to the channel and as always thank you very much guys For all your love and support. If you have any other videos uh, for me to check out, you can put your suggestions in the comment section below. Thank you, thank you, thank you very much, guys. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care yourself and your family. Inshaallah. I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam.